MG Marvel Rev secara resmi dijual di Eropa, tetapi tidak di UK. Disebut-sebut sebagai SUV listrik andalan Morris Garage, MG Marvel Air Electric, diluncurkan Maret lalu. EV sekarang tersedia di beberapa negara Eropa. Ironisnya, MG Marvel Air Electric belum masuk ke pasar Inggris. Itu karena pembuat mobil Inggris milik Cina belum merilis rincian tentang kemungkinan peluncuran Union Jack di negara itu. Untuk citra MG terbesar dan termewah, SUV segmen C Marvel Air Electric menawarkan dua varian powertrain dengan harga berbeda. Dibanderol dengan harga 39.990 euro atau 656,2 juta rupiah untuk trim penggerak roda belakang standar dan 47 euro 99 cent atau 787,5 juta rupiah untuk varian teratas AWD. Ketika MG Marvel Air Electric memasuki toko merek Eropa pada Oktober 2021, itu akan menjadi SUV listrik MG paling cantik yang pernah dijual di Eropa. Dan menurut MG, ini bukan hanya tentang desain. Marvel Air listrik ini 10 cm 3,9 inci, lebih panjang dari MG EHS Plug-in Hybrid tanpa mengorbankan emisi. SUV listrik ini ditenagai oleh baterai 70 jam memberikan jangkauan WLTP 402 km, 250 mil dan menawarkan kenyamanan dan kemewahan di level trim RWD. Dilengkapi dengan dua motor listrik di bagian belakang dengan output 177 tenaga kuda dan torsi 410 Nm. Varian AWD hanya tersedia pada varian tertinggi, Performance, dengan menambahkan motor listrik pada as roda depan. Dengan demikian, Versi AWD menghasilkan tenaga 284 tenaga kuda dan torsi puncak 665 Nm dengan jangkauan hingga 370 km, 230 mil. Pengisi daya 3 fase terpasang 11 kW tersedia sebagai standar untuk pelanggan, menyediakan opsi pengisian cepat di titik pengisian umum, AC. Baterai juga dapat diisi di stasiun pengisian cepat DC, dengan output maksimum 92 kW. Dalam hal ini, diperlukan waktu 43 menit untuk mengisi daya shock dari 5% hingga 80%, 30% hingga 80% dalam 30 menit. Menurut MG, Marvel Air Electric menawarkan perlengkapan standar yang lengkap, termasuk sistem konektivitas MG e-Smart dengan cockpit digital 12,3 inci dan layar sentuh 19,4 inci dan MG Pilot Suite untuk bantuan pengemudi tingkat lanjut. Juga mencakup pompa panas internal, lampu depan dan lampu belakang LED, kontrol iklim zona ganda, pelek 18 inci, sensor parkir, dan kaca privasi. Bukan itu saja, Perlengkapan standar Comfort juga mencakup cermin pintu berpemanas yang dapat disetel secara elektrik. Ada juga panoramic sunroof, 4 port USB, kelas entry, Lingkar kemudi kulit multifungsi, jok kulit pilihan dan jok pengemudi bertenaga 6 arah dengan memori jok. Semua varian juga hadir standar dengan sistem V2L Vehicle to Load, di mana baterai dapat memasok daya hingga 2500W ke sistem kelistrikan kendaraan eksternal.